Moments Cristiano Ronaldo, yang sangat indah. Berikut ini 5 momen terbaik Cristiano Ronaldo dalam satu dekade terakhir seperti dilansir Fox Sports Asia. Fakta dan statistik pralaga Serie A2022-2023 pekan ini jadwal lengkap seri A2022-2023 1 dari 5 halaman menang 4 Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, CRMFC Cristiano Ronaldo, CRMFC Salah satu hal yang sangat menonjol soal Cristiano Ronaldo adalah koleksi Ballon d'Ornya. CR7 memiliki total 5 penghargaan atas namanya. Empat diantaranya terjadi antara tahun 2010 sampai tahun 2019. Setelah memenangkan Ballon d'Or pertamanya pada 2008 dengan Manchester United, Ronaldo melanjutkan hal tersebut di Real Madrid. Ia mengangkat penghargaan tersebut pada tahun 2014, 2014, 2016 dan 2017. Mengingat tekad dan kemampuan yang dimiliki Ronaldo, sang pemain tidak bisa dicoret dari pencalonan untuk penghargaan Ballon d'Or 2020 hasil lengkap klasemen dan top skor Liga Italia 2022 per 2023 Massimiliano Allegri tidak yakin Juventus Rais Scudetto di musim ini dua dari lima halaman tendangan salto Cristiano Ronaldo c AFP Ronaldo memang gagal meraih Ballon d'Or tahun ini karena jatuh ke tangan Lionel Messi. Kendati demikian, hal itu tentu saja tidak akan mengerdilkan prestasi yang sudah diraih sang pemain. Berikut ini lima momen terbaik Cristiano Ronaldo dalam satu dekade terakhir seperti dilansir Fox Sports Asia. Ronaldo sudah memperkuat 4 klub dalam sepanjang karirnya. Keempat tim tersebut ialah Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Selama bermain di level klub, Ronaldo punya prestasi yang sangat mentereng. Bintang Portugal sudah meraih banyak gelar, termasuk lima trofi Liga Champions.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 Madrid menang 3-0 berkat dua gol Ronaldo yang salah satunya juga membuat pendukung tuan rumah bertepuk tangan. Gol kedua Ronaldo di pertandingan tersebut memang spesial. Menerima umpan Lambung Carvajal dari sisi kanan, Ronaldo menjebol gawang Buffon dengan tendangan salto. Gol salto tersebut terpilih menjadi gol terbaik Liga Champions musim tersebut, Amerika Latin. Dalam video yang beredar, Ronaldo niatnya pamer skill di hadapan penggemar Al Nassr. Tapi aksi pamer itu gagal. Latihan itu berlangsung di Stadion Misolpar, Riyadh. Saat itu Ronaldo gagal melakukan tendangan backheel. Dia mau menyambut umpan silang rekannya di dalam kotak penalti. Netizen pun mengomentari video tersebut. Kebanyakan kecewa karena menganggap Ronaldo memalukan. Agak memalukan, kata netizen. Itu sangat menyedihkan, jujur saja. Cristiano Ronaldo, ditahbiskan menjadi pemain dengan bayaran termahal di jagad sepak bola saat ini usai bergabung klub Arab Saudi, yakni Al nassr Setelah memenangkan Liga Champions dengan Manchester United pada 2008, Ronaldo menjadi pemain penting pada era kejayaan Real Madrid di Eropa. Dia memimpin Los Blancos memenangkan empat trofi dalam lima tahun. Ronaldo meninggalkan Madrid dengan kenangan indah. Dan yang paling penting, medali juara Liga Champions pada 2014, 2016, 2017, dan 2018. Portugal berhasil melangkah ke final Euro 2016 dan menghadapi Prancis pada pertandingan Pamungkas. Akan tetapi, mereka harus kehilangan Ronaldo lebih cepat karena cedera. Ronaldo harus meninggalkan lapangan pada menit ke-25 karena mengalami cedera. Keluarnya Ronaldo tentu saja sangat membuat pasukan Fernando Santos sedikit terpukul. Namun, Eder keluar sebagai pahlawan setelah mencetak gol pada babak extra time dan membuat Portugal meraih gelar Euro. Ronaldo tentu saja sangat gembira.